dari kami dari desa dari Luang. Dari ya. Kami. Tapi ternyata Malaysia mau berkah, membawa bawa... Alhamdulillah, alhamdulillah. Mak Supaya... Cina percaya sama saya. Nah. kalau nah. saya minta, saya mau ini, kasihkan kasih berapa banyak pun kasih. Oh, macam nah. Kepercayaan, ya, kepercayaan. China, China, kalau dia sudah percaya, dipercaya nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mojib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu taala, ya. dijauhkan dari segala mara bahaya, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke okay, guys, di sini ada video uploadan dari Fikri terbaru nih guys ya. Satu hari yang lalu yaitu bertua bisa ke KL Tower dan bertemu orang hebat. Wow kayaknya Fikri ini ke atas ya atau gimana saya kurang tahu juga ya kan Nah apakah Fikri masuk ke atas atau Fikri masuk ataupun explore ya KL Tower ya guys Jom kita tengok videonya guys let's go Mantap Sama kayak skairannya Oke okay. Wow. Halo, Halo assalamualaikum guys Pagi ini saya ada janji itu. Untuk bertemu dengan seseorang Yang spesial okay. Dia adalah orang tua dari pengusaha Terkenal di malaysia oh, Tuan Tapi Haji. sebelum bertemu dengan beliau kita jalan-jalan dulu ya guys. Oke. Okay. Seperti yang kalian lihat eh, situasi lalu lintas pada pagi ini agak sedikit macet guys ya, agak jam. Mungkin ini karena banyak orang yang baru berangkat kerja kali ya. Oke. Okay. Ya. kita mau jalan-jalan kemana sih bang? Doraemon, Doraemon. Kita hari ini mau berjalan-jalan ke KL Tower KL atau Tower. Menara ya, buah -buah Kuala Lumpur. Bener guys sih yang ada bulat-bulatnya di atas itu kan? Laku nah, nah, jadi cepat gini bang Aduh, aduh kucing bang Aduh kucing bang, kucing <laughs> Ada, ada, jambi Bener gak Ternyata tower ini tinggi juga oh. ya bang Bener kan? Iya dong, menara KL ini adalah menara tertinggi ke 7 di dunia Dan memiliki ketinggian mencapai 421 meter Dan menara KL ini pernah ada di film Mission Impossible Rogue Nation loh. Oh, Mission Impossible. Wow, pakai robot sintetis ya. Wih, pemandangannya bagus banget guys. Ini buat golf, bukan sih? Apa cuma buat itu doang? Wih, CNB guys, asli dengan saya, Pak Haji. Haji Tono. Pak Haji Tono ini namanya agak Jawa-Jawa gini, e, Pak. Ya, saya, ini. saya sebenarnya Harap. saya bukan orang Jawa. Saya, saya orang Mendiling, Tono. Sumatera orang Selatan. Nama panjang oh, apa? Nama, nama itu Tono aja itu. Masih. Saya saya marga Harahap saya. Orang oh, kalau kita dengar Tono pasti identik Jawa. Iya, ah. Harahapnya baru. baru harahap. Saya pun ngaji Jawa. <laughs> saya kalau puasa Batak itu utara dan selatan masih pasti saya. Uh -huh. <laughs> Oke okay, awal tinggal di Malaysia saya eh, gini orang tua sebenarnya sini, ini orang tua saya Aik, datuk dari sinilah kakek saya dari oh. dari, sini, dari Indonesia datang ke Malaysia tahun seribu an Tuh, banget uh, banget. mengajar di kedah ini sampai ke tani dulu kedah, nah, kedah. sampai ke petani terus. Uh, Ayah ini setelah dia uh, umur 20-an, jadi ayah diantar ke oleh datuk ke ini ke Indonesia. Oke. Okay. Mengajar okay. uh -huh. di sana di pondok. Sandren. Sandren. Ah, okay. tuh ayah kawin sana, kita pun anak beranak lahir di sana. Ah. Uh. Hmm. Nah, ya. awalnya di Malaysia dulu. Akhirnya balik lagi ke sini, balik lagi sini. So, saya dulu di sana sampai saya sekolah SMP dah. Oh, sampai oh, oke okay, oke okay, oke okay. oke. Okay. Belasan tahun okay. lah ya di sana. Belasan nah, tahun ya. lah, tapi terakhir lah sampai masuk kerja kali satu. Hmm. Oh, nah, so, saya datang sini cari kakek ke Negeri Sembilan oh. kakek jatuh sama kakek apa beda? jatuh kan. Oh Negeri Sembilan Setelah itu Tak itu saya enggak pulang-pulang lagi lah saya terus menginap sampai, oh, iya. sampai saya apa nak sampai saya kawin di sini sampai kawin di sini. Nah, iya. Tapi saya, istri saya pun orang Indonesia juga. Ah, oh, <laughs> orang, orang juga nah, Orang dari Palembang. Menikah nah, di Malaysia, menikah di sini di sini. Malaysia. Ah. Okay, okay, okay. Asal mula mula berangguk negara berdiri. Macam-macam. Nah ini nih menarik ya. ini kan, jadi guys, pria ini adalah bapa dari apa mungkin penggagas apa itu? Desandra itu ayah, anaknya ayah. Pemilik, di Sandra, pemilik Desandra anak-anak okay. pemilik Desandra yang kita lihat di jalan-jalan itu di atas-atas itu ada iklan-iklan itu ternyata beliau guys ininya guys ah oh, advertising berarti ya. begini dulu makanya saya dulu kan supply barang-barang cukup -barang untuk, untuk restoran dulu hmm, hmm, supply sejak ah, dari tahun 80 3 83. 83 ah saya eksiden atau nah, malahan oh. jalan raya saya di sini. Nah, jadi saya anak-anak saya masih kecil-kecil, hmm. saya tak ada pilihan lain, saya nggak boleh jalan, pakai tongkat, gitu, -gitu kan. Saya, saya inilah saya buat usaha kecil-kecilan. Oh, okay. Saya banyak kenalan Cina-Cina ini, Cina-Cina. Oh. Saya rapat-rapat di Cina terus terus kecelakaan <coughs> Saya ini kaki palsu saya ini oh, oh nah, ya potong kan, gitu? nah, hancur kemalangan, kemalangan. oke okay, okay, okay. okay. nah, oh, <laughs> oh. nah. tapi bisa jadi itu jadi turn point itu eh? pasti kan ini kan sesuatu yang hmm. bagi kesan kehidupan, iya, iya saya sebenarnya saya tak merasa saya ini bersedih, tak? ini sudah ketentuan oleh Allah pada saya anak saya itu kita baru satu itu yang selalu nampak di jalan raya, itu anak saya itu iklan itu iklan itu yang perempuan itu menantu ya? Ah, ya menantu hmm. jadi saya pun Jajajaja. dia advertising atau model, saya tak juga ini <laughs> okay. berjuang lah, nah, anak sudah ada kan hmm. ah. keluarga saya pun tidak terima saya Oh, di sini okay. dulu, sebab sure. ayah di sana, saya ikut dengan kakek di sini, datuk di sini. Oh okay. ayah di Indonesia? Ayah Indonesia. Oh. Hmm. oh nah ayah tinggal di sana, sana aja. Sana. Sampai sekarang? Ada ya, meninggal di Aruaga. Ya. Ayah meninggal di sana aja? Meninggal, ah di sana. Kebetulan oh. sini, dia mau pulang, dia kata, sampai sana dia meninggal. Kenapa milih tinggal di Malaysia? saya carakan, kakek inilah dulu. Saya lebih rapat, rapat, lebih rapat. Hmm. Oh. Oke, oke. Rapat kami itu. ada beradik ramai kan sebelas orang, nah, oh, jadi oke. ayah suruh, suruh saya datang ini, okay, Loh, paham, paham. kakek saya ini guru juga guru agama dulu ini oh, hmm. jadi mungkin uh, ekonomi dulu juga agak sulit, ah, itu masalahnya nih. itu saya dari kami dari desa, ya, ya, ya. tapi ternyata Malaysia membawa berkah membawa alhamdulillah ya. alhamdulillah, suksesnya di sini, Usaha... nah, setelah saya kecelakaan ini Kemalangan malangjarai ini saya Cari-cari sendiri kaya kaya lah. Kaya. Ah, saya enggak minta siapa-siapa. Saya jenis saya jenis enggak ada malu-malu saya janji halal. Ah, ini saya enggak kacau orang saya. Tak. Saya buat sendiri. Mama ah, anak saya pun saya bawa dukung ke pasar, dukung ke kaki lima, dukung ke pasar malam. Ah, rumah saya, saya buat. Saya aja. Ah, buah saya pun saya buat, bawa buah saya buat, barang-barang keringnya saya buat juga. dulu cina percaya sama saya nah, kalau saya minta saya mau ini Pak. dia kasih berapa banyak pun dia kasih oh, macam nah, percayaan, cina, cina, cina, percayaan. Cina kalau dia sudah percaya dia nah, betul betul saya semua kawan cina sini sini dulu oh. semua kenal dengan saya cina cina sehingga orang tua tua dulu kenal saya semua itu terus langsung sampai, ah, sekarang, sampai sekarang nih kalau saya kalau mau barang saya telepon aja ya, tak payah duit ah ya yeah. Uh, oh, Haji kalau bahiki, macam banjir macam bantuan. berloli-loli nuri Di sini masa waktu banjir Penang, tahun eh. ini, seluruh Malaysia ni saya lah saya tak ber, rumah saya penuh itu. Hmm. Oh. Rumah Haji penuh seranah ah, Oh, berarti itu bantuan-bantuan yang lain juga. Lah, saya hmm. kasih bantuan Saya kasih hari bantuan hari-hari itu. Masa hmm. Covid 19 lah. Indonesia juga pernah. Eh, sana banyak buat ini. sampai kayak Sudan, kayak Bangladesh. Berarti ya, Pak Cik ada tim juga dong? Ada, saya ada. tim saya semua orang-orang tua tua semua, orang-orang pensiun-pensiun, Berarti ini bukan orang biasa guys ya, Allah Akbar Allah memilih orang ini karena Allah Akbar memang. Uh, salut banget sama bapak. Nah itu. ini anehnya ya kenapa orang-orang tua tuh lebih bersemangat ke hal-hal seperti itu sih sekarang? Ya, ya ini menarik ya sebenarnya sebenarnya, ya, sebenarnya saya gini. Apa yang bisa di Apabila saya anak saya nggak kasih saya kerja lagi, nggak mau campur lagi urusan perjalanan uh, ini. Se nah, ya. jadi suruh saya di rumah. Jadi saya udah biasa sibuk dari kuantitas ya, ya, malam ya, ya. Berarti satu hal yang saya pelajari di baja adalah menjaga kepercayaan. Gitu. Nah, itu kan ya. itu. yang ya, harus ya, dijaga. Itu. Kita jelas gelas ada orang dia buat kebajikan ini ya dia ambil persenan komision hmm. kalau 100 diambil 5 ke 6 persen saya kalau bagi 100 ringgit 100 ringgit lah sampai ke sana hmm, gitu ah. ya, okay. masa, haji, anda, masa haji ah. dia tak hidup dengan itu saya dia, tak hidup dengan dia ada itu. bisnis ah. dia sendiri ah. Ah. Ah. Ah. dia, tak ada, dia hmm. itu pekerjaan dia itu diambil persentase ah. ya, ya, ya, ya. baru ini yang di pakistan nah. nih. Ada juga. Ah, yang banjir Pakistan ini kami sepuluh oh. hari di sana. Sepuluh hari, sepuluh juga di sana. Ah, karena bawa satu kontenal barang ke sana tuh. Lain duit lagi. Ah, itu kan pasti ada prosedur. Itu, itu prosedur. Ada, masalahnya. masalah visa ah, masalah dulu. Nah, itu kan pasti ada ah, kayak nah juga. Kedutan ini Pakistan tuh terlalu ini. Terlalu ya. ini. Ah. Dia ada hantar bantuan. Ada bantuan, bantuan kalian. Ya. Ya. juga. Bantunya dipermudahkan. Tapi Halo, ternyata. Betul, <laughs> Bukan, dia dia bagi-bagi bagi dia, dia Ada, ada hikmahnya juga dibagi saya kesusahan macam itu. Tapi ada hikmahnya juga. Saya sampai di airport di Pakistan tuh, saya dikawal oleh tentara tuh. Daripada airport sampai ke hotel sampai kemana-mana dikawal terus 24 jam. <laughs> Makan pun dikawal. Yeah. Ah. Dikawal dalam masih dicurigai atau? Enggak enggak dikawal ya. untuk keselamatan, keselamatan oh. kita. Wow man. ada hikmahnya juga di sini. Ya, nah Tapi kami pulang makan kami memang diservis lah. Saya nggak pernah jumpa makanan enak macam itu. Dapatlah makan yang enak oleh tentara. Apa pesan untuk anak nah, muda? Mudah Iya sih nah, Enggak adalah saya nak doa itu ra keikhlasan ikhlas ikhlas. Ah, ikhlas apa saja saya buat, saya ikhlas. Insya Allah, karena Allah. Ah, karena Allah, apa saja tanya ini, ini dia tahu saya ini. Kalau saya datang minum sini pun tanya dia macam mana. Kayak saya datang minum sini, berapa ramai pun, berapa pun, saya tak bisa. Saya ikhlas, berarti, ah. berarti dalam arti yang begini. Apapun tindakan kita, usahakan itu karena Allah. Karena Allah, jangan ah. sampai mengharapkan bantuan atau Alasan dari orang yang ada, oh. istri, paji pun sama macam itu juga. lillahi ta'ala Kerana Allah Apa saja yang saya buat muka, ha. hati -hati ha. Itu simpel Tapi berat itu Dilaksanakan di itu bagi di, dia. itu ha. Simpel Tapi berat dilaksanakan saja Gini aja saya di Mekah Dia tahu ha. Di Mekah saya bagi bantuan Tak putus-putus Satu bulan saya Ramadan di sana Ah bulan Satu bulan sepuluh hari ha. Daripada awal Ramadan Saya sampai akhir Ramadan Saya buat bantuan Satu satu truk box itu saya hari-hari saya bagi roti. Hari-hari. Saya pun tak tahu dari mana itu datang duit. Orang Arab di sini sendiri. Ya Haji, ya Haji. Ah, Sabir, saya beri kasih duit 500 riyal, 1000 riyal. Ah, saya beli roti. Nah, saya tak minta. Allahu Akbar. Memang orang-orang seperti ini susah, guys. Susah, susah betul. Kalau ada yang nanti mengatakan, "Wah, wow, katanya ikhlas, kenapa diceritakan?" Beda, beda ya, beda. Ada konsepnya itu beda Beda banget Jadi kalau kita istilahnya cerita seperti ini Karena dia bukan bukan dari dia gitu Tapi uang itu dari orang Dan diamanahkan kepada dia Dia juga menyalurkan seperti itu guys Dan itu hebatnya ya kan Bahwasanya Allahu Akbar Dipilih oleh Allah SWT Untuk menjadi orang yang dipercaya Itu sangat-sangat susah sekali guys ya Apabila kita sudah dipercaya orang Maka orang lain sudah tidak mikir Orang yang enggak kenal sama kita aja langsung percaya gitu. Benar. Oke. Disandra kerja sama sama Asia bagi penajaan. Kita dulu chat Elresia itu uh, buat ini iklan ada 5 5 pesawat. Kita cat dulu body Sandra semua, kita, kita cat lagi Oh, oke. Okay. Uh, dari kecil juga anak dididik. Seperti... Saya memang saya dididik susah. Saya ini susah. Ke mana-mana diajak gitu. Saya kan? begak malam enggak mana aja saya orang bilang ah, bapak kerja anak pekerja saya masuk sini keluar sini aja banyak banyak kawan-kawan nah, apalah Pak Harap di sini orang enggak nggak tahu saya Tono semua oh, tanah Harap nah, kalau pergi gajah mana Harap mesti orang tak tunjuk saya ah. nah, kalau sini ah Tono Atau lah tahu. Pak Tono Haji Tono iya <tuh>. ah. ya, ya. ya mungkin itu salah satu juga yang jadi menurut saya menjadi kunci jangan dengarkan omongan orang. jangan jangan jangan. benar benar fokus sanggaris. pada tujuan itu. Iya, iya, iya. jadi termasuk jangan baca komentar <laughs> yang jelek jelek kalau yang, yang bagus mau nggak apa apa gitu. jadi masuk sini keluar sini gitu ya kan. karena ya komentar itu kayak banyak. Kan kalau itu. saya buat apa, Insya Allah, Allah saya berkata lagi saya berkata. Nah, insyaallah Allah saya habis saya buka restoran pun maju sih maju maju. wow. Jadi, berprasangka baik kepada Allah. Betul, inna jadi kalau kita itu berprasangka baik kepada Allah, Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita. Ikan, ya kalau kita nak buka usaha, ya Allah, saya yakin engkau akan memajukan usaha saya. Saya yakin engkau akan memajukan usaha ini semaju-majunya. Nah, itu guys kita dapat ambil pelajaran dari bapak ini ya kan keren banget pak asli itu, ya. saya itu ya. niat lillahi taala bismillah jalan saya tidak akan mundur gostan, lah tidak akan gostan saya terus maju ke depan dari, walaupun kecil itu berarti didikan dari datuk ah saya kemarin orang tua saya begitu aja saya mintalah ilmu-ilmu itu diberi dari Indonesia saya minta nah, ah belajar kitab apa apa saya ada Jakarta ada isi purut katanya Ingat Allah taala insyaallah. Jangan lupa jangan Allah taala jangan lupa. Yang bagi kau hidup, yang bagi kau mati dia aja kah. Yang makan segala-galanya Allah taala dekat. Oh berat guys menambal kaji beratnya. Berat. Enggak <tuk> <Tidak> muluk kita saya bodong enggak ada sekolah. Ya. Nah, orang mengaji pesantren enggak ada. Nah. Tapi saya alhamdulillah ke mana saya pergi Mana saya yang tak pergi saya semua, semua luar negara saya pergi. Nah, rasa ada kenikmatan itu ya. Alhamdulillah itulah nikmat dia itu ada. Memberi melihat hmm. orang senang dengan Aduh. kita itu nikmat ya Pak Apa apa kurangnya saya daripada apa? Ah dokter, profesor, gak, apa ada enggak sini, datu apa kurangnya? Dia orang duduk sini, saya pun duduk sini juga. Ya, ya. Dia orang pakai mobil, saya pakai motor, ada istri, ada juga saya, ada cucu, saya ada juga cucu. Tadar, tadar. Tidak ada sana, sama aja. Kita nikmat. Kita nikmat. Jadi di sana sudah masuk Indonesia, bukan? Kita ada. SQ di Indonesia tu uh, Di Bekasi. Oh, headquarter di sana. Ada ya. satu. dah lama itu di sana. Di sana sudah masuk ke Indonesia? Ya, ya sudah lama oh. kita di sana. Kalau kamu nak jadi? Yang paling masuk uh, oh, ma uh, uh, di sana tu Perihatan kopi itu. Perihatan merasa. Perfume? Oh, mobil? bukan. Oh, mungkin ini produk-produk kata -produk apa ya saya bingung dengan bisnisnya asli nggak jelas masalahnya <laughs> nggak jelasnya pikirnya nggak jelasin juga gitu ada satu ada, ada satu bentuknya ada ini ada si dekret sekarang dia buat yang kreator punya wangi pun dia buat hmm, kopi okay. itu kopi. Nah, kopi, kan? macam kopi macam-macam ada wangi asalnya like. perfume mereka nah, ini sekarang juga ada tulang-tulang perfume kreator pun nah, hmm. Greta, Oke okay guys itu tadi perbincangan singkat saya dengan Bapak Haji Tono Salah satu uh, pengusaha atau bisnismen yang Uh, bisa kita ambil banyak ilmu dari dia guys bagaimana dia mulai membangun uh, bisnis dia dengan cara dia sendiri yang, yang yang tentu harus kita ikuti ya harus kita contohi guys dan oke okay, guys semoga beran banyak manfaat yang bisa kita ambil dari perbincangan kali ini sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke okay, guys sudah selesai videonya dan itulah tadi ya yang disampaikan oleh Fikri dan video kali ini guys memang memang terbaik ya Bisa ke KL Tower dan bertemu orang hebat Memang fikir ini ke KL Tower Tapi disitu banyak sekali ilmu yang didapat daripada Pak Tono ya guys ya Masya Allah Yang pertama adalah kepercayaan Kepercayaan yang kita jaga ya kan Kepercayaan yang kita jaga Ingat Kalau kita dipercaya orang maka pegang Ya kan? Kalau kita sudah dipercaya Jangan sampai istilahnya kita berkhianat Rasulullah SAW dijuluki Al-Amin Dan orang kafir pun Orang kafir Quraisy waktu itu Percaya kepada baginda Nabi Muhammad SAW Titipan-titipan barang ya Sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah itu pun masih banyak Dan dititipkan kepada Sayyidina Ali Itu bukti bahwasannya Kepercayaan adalah hal yang utama Dan yang kedua Adalah ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala Apapun yang kita kerjakan Niat ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala Apapun yang kita niatkan Apapun yang akan kita lakukan Niatkan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala Dan yang ketiga Yang didapat daripada video ini adalah Berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu adalah kunci kesuksesan kita Apabila kita berusaha, apabila kita mempunyai usaha ya kan berdagang, berniaga Ataupun apapun itu yang halal maka berprasangka baik kepada Allah Ya Allah saya yakin engkau akan memajukan apa yang saya usahakan Pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan memajukan itu Dan yang ketiga jangan pernah dengarkan omongan-omongan orang yang tidak baik ya Omongan orang itu ya biasalah itu cobaan, badai, mungkin angin ya. Kalau banyak besar mungkin angin topan. Kalau istilahnya fitnah dan lain sebagainya mungkin puting peliuk seperti itulah. Nah, yang terakhir daripada video ini semoga kita mendapatkan yang kita inginkan di dunia ini dan yang terpenting adalah kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala bersama-sama kelak. Yang diimpikan diimpi oleh semua orang, ya. Ya Allah ya masukkan kami semua ini ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah masukkanlah kami ke dalam surgamu Dan jauhkanlah kami dari neraka -mu. Allahumma ajirna minal nar Allahumma ajirna minal nar Allahumma ajirna minal nar Akbar. Terima kasih, udah tengok video ini, guys. Terima kasih, Pak Tono dan juga Fikri, dan juga Bang Dar. Dan di sini juga sudah ditampilkan sama Fikri, ya. Kami ucapkan terima kasih kepada Kuala Lumpur dan Syah Alam, yaitu ada Zai Hasan dan Family, Bang Dar, Akil, Ayah, dan Ibu, Pak Kodi, ya kan, Mr. Kokom, Bang Azrin, Gen Production, Bang Mat, atau Kenzi, dan di Kelantan ada Abah dan Family, Zaidi dan istri. Melaka dan Johor ada Bang Mahadir dan family ya kan Rock Cafe Empire padu vape Limbongan ada Toha channel juga masya Allah terus Homestay Lulu Lodge oke okay. dan negeri sembilan ada Ustaz Syamsul Debat dan abang Don masya Allah Terengganu, Ah Terengganu Bas Leo atau abang Sado dan Swe Labuan